Gym. Kita nikmati aja sensasionalnya guys Dan nikmati juga suara sensasionalnya ini. Aduh, melekat banget kayak udah ciri khas banget ya 1.875 langsung kita dapetin dong Wow Ini gokil dan keren banget Aduh mungkin kalian yang udah gabung di sini pada kepo ya Situ sampai yang lagi gue coba hari ini Dan yang pastinya di sini gue tadi niatnya nih Niat hati mau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 sini kita bermain di salah satu situs yang pastinya bakal gue rekomendasi ke kalian Dan gue mau coba dulu nih beneran gacor atau enggaknya dengan bermain di Get Sovo Limbos Dan tadi gue bawa modal kurang lebih itu tuh 100.000 guys ya tapi dengan bet yang cukup lumayan terjangkau enggak terlalu banyak Tadi ya gue enggak nyampe 4800 intinya dan ternyata kali 250 gua connect di awal, guys. Keren banget. Oke. Okay. Inilah situs permain 138 yang lagi gua cobain, guys. Wow, Gua tadi sempat speechless banget pas pas kali merahnya turun. Enggak gua sangka-sangka bakalan dapet kali merah ya. Tadinya gua udah semangat banget nih mau berjuang nih buat ngedapetin profit di sini. Tapi ternyata malah dikasih di awal tanpa gua harus berusaha, anjay. Oke. Okay. Silakan banget buat kalian yang mau cobain situsnya langsung digaskan aja situs permain 138. Dan kalian juga bisa nih klik aja link yang ada di description box gua atau di kolom komentar paling atas yang nantinya bakal kalian temuin satu link di sana. Dan yang pastinya ini link yang gacor ya dan bisa dipercaya. Oke. Okay. Karena gue juga termasuk korban dari situs-situs yang abal-abal -abal ya. Jadi gue semaksimal mungkin nyari situs yang memang bisa dipercaya dan bisa dibuat jangka panjang, mudah nggak? Ya siapa tahu kita bisa jadi langganan di sini ya kan? Kalau misalkan gacor terus kan, ya lumayan lah. Kalau misalkan profit-profit dikit profit, profit, ya kan, bisa jadi tambahan uang saku kita anjir. Oke. Okay. Mungkin udah banyak dari kalian yang masih asing sama situs yang satu ini ya Karena mungkin gue juga sama sih, baru pernah denger situsnya Dan ternyata pas gue cari tahu, Ternyata Permain 138 ini adalah situs yang masih baru banget Buka? Nggak baru banget sih Kayak baru launching satu bulanan yang lalu, hampir dua bulanan ini Anjay! Akhirnya dapat scatter lagi Baru sih, baru dapet Di bet 2400 nih, kita coba lihat bagi hiburan juga sih enjay biar nggak terlalu flat banget permainan gua Oke okay, jadi situs permain gambar ini termasuk situs yang masih baru ya jadi bukan situs-situs yang lama jadi kayak gua rasa masih fresh banget belum banyak yang coba main di sini juga karena belum banyak yang tahu juga guys jadi mumpung kalian datang ke sini nih ikut gabung di video gua di permainan gua kali ini dan sekaligus kalian lihat nih permainan gua gimana jadi kalian bisa langsung ambil gambaran kalau misalkan kalian main di permain 138 ini juga oke okay? kita selesaikan dulu untuk scatter gratisnya dan habis itu gua pamit undur diri guys karena ini udah lebih dari cukup ya buat gua uh, membuktikan kalau situsnya benar-benar gacor atau gata atau cuman katanya aja dan ternyata beneran gacor ya jadi berarti uh, valid lah rekomendasi dari gua oke okay? Lain nih, nggak walaupun nggak terlalu banyak, tapi lumayan buat nambahin modal kita lagi. genepin dong, 2 juta. Kayaknya nggak bisa deh. Sembilan ribu masih ada dua spin. Oke, okay, connect. Aduh, satu doang dong. Oke, okay, nih Brot. Aduh, sayang banget, petir Aduh, 120 ribu, oke okay. Ini udah lebih dari cukup buat gua guys Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue Dari awal sampai akhir Dan udah mau support gue juga, terima kasih banget ya Karena tanpa kalah, kalian pun gua gak akan semangat ini, jadi terima kasih Dan tentunya gua bawa kebalik lagi Dengan situs-situs yang lebih gacor Jadi jangan sampai kalian ketinggalan, Oke okay? Terima kasih buat kalian semuanya, dan nikmati sisa permainannya ya. Semoga kalian terhibur dengan permainan gua hari ini, dan see you next video, guys! Bye.